Mau beli apa dan kita hari ini keliling showroom Pak J. mau beli mobil apa kira-kira? Nah, kita yang Atau promo yang, yang, yang promonya bagus lah kita beli. Bagus ya. Iya. Oke okay. nah, teman-teman dari ya. channelnya Derosa Auto, betul, betul, betul, kita hari ini keliling showroom kita cari mobil-mobil baru yang kasih promo menarik. Promo menarik ya. Iya dong. Di sini nggak boleh ya. Bisa ngasih ya. nggak boleh. Ya? Apa-apa aja, alamnya bebas, bebas aja woi, disitu ada showroom Daihatsu baru tuh. Oke, okay. kayaknya baru buka ya. Kayaknya sini lagi promo gede-gedean nih. Showroomnya lagi baru buka kan? Pasti biasanya ada pre-selling dia. Nah, itu ada ya. salesnya tuh, lagi nyebarin player. Tuh. Iya, coba kita minta siap. Soriya Om Kusah Sabar Woi daya ya Om Iya dia Pak Iya nih showroom baru buka kayaknya Baru ya Iya Oh iya ada promo bagus dong ya Promo banget Pak Mampu oh, dulu Pak kedalam. Siap kalau gitu saya ke dalam ya Oke mari balik Oke teman-teman ya, kita masuk ke showroomnya Dayatsu ya ini kebetulan Astra Daihatsu yang ada di Citra Raya. Ini kita parkir dulu ya Halo, teman. Halo teman-teman, kita lihat ke showroomnya Daihatsu. Kebetulan showroomnya baru banget launching, ada di Citra Raya. Oke, yuk kita masuk ke dalam. Selamat sore sahabat Daihatsu. Ngeratif bu, apa? Iya. Silahkan. Siap. <laughs> ya Mas Afif, ya kebetulan tadi saya lagi keliling showroom, ya, cari rekomendasi atau referensi showroom-showroom mobil baru yang kasih promo. Promo-promo menarik. Promo menarik. Hmm. betul. Nah tadi juga kebetulan ada marketing-marketing ya sales-sales sales yang lagi kampanye. Betul. nah Makanya saya coba masuk. Betul, betul. Oke, Mas Afif. Ya. Kita lagi ada di channelnya Deros Auto. Mas Afif, boleh kasih tahu uh, lokasi showroomnya dan silakan Maaf, Asip, Mas Afif, perkenalan dulu ya. Ya, uh, perkenalkan nama saya Afif. Uh, jadi kita ada di Citra Raya Cikupa di Bundaran 6. Jadi di Bundaran 6 ini uh, persisnya samping di uh, samping Universitas Esa Unggul. Nah, Bunda, menanam jalan, Boulevard, citra raya, cuman kecamatannya panongan nih. Jadi, sorong kita memang baru grand opening banget, baru buka banget. Jadi, di sini lagi banyak-banyak banget yang namanya promo, dan promo-promo itu di bulan ini lagi banyak-banyak naik gitu. Gitu, Mas. Oh iya, satu lagi, Mas Afif, nomor teleponnya Mas Afif boleh dicantumkan nanti di channel Darius Auto, silahkan. Kalau mau nomor teleponnya Afif, mau ada konsultasi mau ada pembelian yeah. mau negosiasi harga ada di di bawah sini 0812975nya 4 kali 97 lagi. Nah, itu di nomor bisa WhatsApp, bisa juga telepon. Itu bisa Afif layanin uh, sampai jam 11 malam, setengah 12 juga masih Afif aktif kok saja gitu. Mantap banget nih. <laughs> Marketing selalu standby ya Mas ya, Hafif. Ya? Kalau itu... bisa 25 jam ya. Iya betul <laughs> satu jam ya. 1 jamnya free berarti ya. Satu Oke, Mas Hafif. Tanpa Yap. kita lama-lama lagi ya Baik. kan. Teman-teman dari channel Derosa Auto nggak mm -hmm. sabar nih. Promonya ada apa aja Mas Hafif? Kita mulai dari yang pertama nih di belakang kita ada Xenia nih, Dayang Susenia nah, Mas Hafif. Bener -bener. Silakan Mas Hafif. Kebetulan ini yang lagi uh, promonya lagi banyak banget Ini mulai DP 18 jutaan 18 jutaan angsuran 5 jutaan Kalau mau angsurannya lebih ringan pasti DP nya juga agak bagus sedikit gitu Intinya kalau mau DP ringan pastinya angsurannya juga agak sedikit naik gitu Tapi uh, cukup worth it karena uh, ini udah uh, nyaman banget ya Udah nyaman banget udah dapat semuanya fitur Tampilannya juga beda banget sama Xenia yang lama Kita punya Xenia dengan bentuk yang baru Dengan model yang baru Oke. otomatis uh, worth it Sangat-sangat worth it dengan uh, DP sekian uh, Angsurannya juga murah Oke. Iya Angsurannya berapa Mas Afif kalau boleh nah, tahu ya? Kalau uh, DP 18 jutaan iya. angsurannya dia 5 jutaan sorry 5 jutaan 5 jutaan. Ya. 5 jutaan. Oh. Dengan Auto. DP 18, angsuran 5 juta itu tenor berapa lama mas? Afib? Tenor lima tahun, 60 Tenor puluh kali tahun, ya. Betul. Selama 60 kali ya. 60 kali, enam iya. bulan. Iya, siap. Teman-teman, Derosa Auto, DP-nya 18 juta, ya. Mau coba saya tawar? Ya. Ini kan masih grand opening ya, boleh. Mas Habib, seniannya yes. buat teman-temannya Derosa Auto, saya tawar 15 juta nih, bungkus nggak? Aduh. DP-nya. Boleh deh buat Derosa Auto. Iya, 16 juta dibungkus. Nah, gitu. Mantap. <laughs> kita buang Dari abis 18 semuanya. juta dibuang habis, teman-teman, hmm. dari Derosa Auto DP-nya 16 juta aja ya, betul, untuk Xenia ya. Untuk Xenia Untuk Xenia ya. Nah, angsurannya tadi 5 jutaan ya. 5 jutaan. 5 jutaan, teman-teman, ya. Nah, uh, kalau misalnya teman-teman mau Pesan langsung ke kontak Mas Afib nanti ada di boleh. kolom deskripsi ya Boleh di kolom deskripsi, boleh ke nomor WA iya. Boleh ke Instagram afif At uh, promodehatsu Itu the promo di promodehatsu tangerang, boleh uh, Website Afif juga nanti ada dicantumin di deskripsi juga ada Betul sekali ya Oke Mas Afib Ya Ada mobil apa lagi nih yang lagi promo Mas Afib? Nah, promo-promonya di kita lagi tiga item sih iya. Kita Alnyusenia Terus uh, Terios sorry yeah. Terios uh, yang IDS yeah. Terus kita punya juga Rocky Nah tiga item yeah. itu lagi banyak banget promonya gitu. Yeah. Untuk yang Terios kita punya DP di angka 26 juta mulai yeah. Itu angsuran sama masih di angka 5 jutaan Siap Seperti Nah itu. untuk Teriosnya nih hmm. saya bantuin nego ke temen-temen di Rosa Auto ya Boleh. Tadi DP berapa mas? 26 juta 26 juta yes. 23 juta bungkus? 24 buat dirosa, nggak apa-apa. Dua ah, untuk ya. dirosa auto, ya. ya, ya, ya. Jadi, teman-teman nggak -teman, cuma mobil bekas, ya? ya. Ternyata mobil baru ada DP yang ringan juga, ya. ya. ya. Angsuran, DPR, angsuran 5 juta, ya. 5 jutaan, iya. Oh. Oke, terus ada apa lagi selain nah. Terios? Mas, nah, terakhir Rocky ini anak muda banget. Jadi, Rocky. kalau mau uh, SUV atau crossover yang compact, kita ya. punya uh, Daihatsu. Rocky itu ada iya. 1.200 sama yang 1.000 pakai turbo. Nah, ini juga promonya sangat-sangat menarik. Mirip-mirip iya. uh, sama Terios, harganya ini di angka 25 jutaan. 25 ya. 25 juta untuk DP. Sorry. 25 ya. ya 25 gitu. juta. Nah, ada hmm. yang mau nawar mungkin? Di 23 24 buat Diorosa enggak apa-apa nih. 24 ya. 24 juta. Xenia tadi 16 Senia, juta. 16 juta. Untuk Teriosnya dua puluh empat, ya dua boleh, dua juta Rocky, 24 puluh juta juga teman-teman. Ya, yes. nah, Rocky-nya sendiri angsurannya mulai berapa, Mas? Mirip-mirip sih, itu masih di angka 5 Memang di angka lima jutaan, ya, 5 jutaan memang iya. harganya tidak jauh berbeda dengan Terios. Oh, itu ya. gitu, masih sebelas dua belas. Siap gitu. <laughs> nah, terus ada mobil yang baru launching kemarin, gitu. Mas itu ada Sirion ya. Nah Sirion. nah, Sirion udah keluar paket kreditnya belum ya Mas ya? Paket kreditnya di angka 23 jutaan. Duh, teman-teman 23 jutaan. Mobil baru Sirion hmm. facelift ya. Facelift 23 juta aja? 23 juta Ya DP-nya ya? Boleh Siap Angsurannya berapa mas kira-kira? Angsurannya masih di angka 4 jutaan sih sebenarnya 4 jutaan ya Sirion ya Angsurannya oh. 4 jutaan Tenor selama? Tenor lima tahun atau 60 bulan 5 tahun ya atau ya, 60 bulan 60 ya bulan Kalau dipanjangin lagi mas tenornya mas? Biar Ten angsurannya terjangkau bisa? Boleh, boleh banget Kita bisa paket 6 tahun Bisa paket tujuh hmm. tahun Kalau mau uh, yang uh, tenor panjang Pengen uh, angsuran yang murah banget Kita juga yeah. punya paketnya Intinya boleh langsung hubungin ke afib nanti uh, konsultasi uh, 24 jam ya, atau yeah. tambah satu jam nih? nggak apa-apa, <laughs> Bonus 1 jam <laughs> bonus hai, jam. hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, sudah, hai, sudah, hai, sudah, Sirion hmm. sudah. Hmm. Ada Sigra hai, ya? hai, hai, hai, Sigra hai, hai, hai, hai, hai, mas? hai, hai, mas? hai, hai, hai, hai, hai, Dikit lah ngopi-ngopi ngopi ya sambil Mulai ngopi ya. Titik nah. lah buat ngopilah gitu. <laughs> Sigranya DP 10 juta, angsurannya berapa Mas? Angsurannya masih diangkat 3 jutaan. 3 jutaan nah, ya. 3 jutaan. Oke. 3 juta sekian lah. Siap. Betul. Angsuran 3 juta, DP-nya 10, juta, 10 juta. Masih juta masih bisa nego, datang aja langsung ke showroomnya Mas Afif yang ada di Citra Raya Tangerang ya Mas ya. Citra Raya Tangerang. Blok 6 samping Esa Unggul persis. Siap. Betul. Nah, kalau yang Aylanya Mas Afif Nah Silakan. kalau Ayla bisa di angka DP 9 jutaan DP 9 jutaan? DP 9 jutaan, angsuran masih 2,9 jutaan Oh teman-teman DP 9 juta angsuran Masih 2,9 sembilan ya? Betul, betul. Untuk channelnya khusus, khusus di Auto ya? Pokoknya Siap. screenshot aja kasih ke Hafib Nanti ya. rekomendasi berarti dari youtube-nya Derosa. Derosa, betul. betul sekali <laughs> Oh ya, mas Kalau untuk ya. yang wirausaha kan ada pick up ya? Grand yes. Max ya? Iya Nah Grand Max sendiri DP promonya berapa mas? Nah untuk uh, ini kan kita ada program uh, kita kan mau Idul Adha ya? Idul, Idul ya? Adha ya? Hmm. Intinya sih banyak orang yang cari-cari pickup nih Nah kebetulan banget di kita lagi murah-murahnya pickup itu 5 juta bisa dapet yang ACPS juga Wah AC dan power steering itu 5 jutaan DP angsuran masih mungkin dianggap empat jutaan itu sudah pakai asuransinya komplit kombinasi plus asuransi plus jiwa asuransi jiwa itu ya? oke okay, siap ya Grand Max Pickup ACPS nggak kepanasan ya ya yes. sudah ada AC-nya sudah ada AC-nya DP-nya 5, 5 juta aja teman-teman di Rosa Auto betul betul angsurannya 4 jutaan ya 4 jutaan mantap kapan lagi nih lagi promo gede-gedean di Astra Daihatsu Cikupa atau Citra Raya ya nah Nanti teman-teman langsung tanya aja ke kontaknya Mas Afif yang ada di kolom deskripsi ya, Mas Afif, ya? atau di atas sebelah atas. Betul <laughs> sekali, ada apa lagi, Mas? Selain pickup gitu kan, untuk produknya Daihatsu, nah, blind fan ya, blind fan ya, satu blind lagi fan. Ya? blind nah, fan buat usaha. Nah, biasanya ya? ya, kalau yang pengiriman pengiriman, ya, uh, JNE, JNT, mungkin... Uh, jasa-jasa pengiriman itu Betul. dibutuhkan iya. nah itu juga kita ada promonya tapi iya. lumayan ha. itu juga kita bisa bersaing intinya iya. sih kalau mau harga terbaik di Avip masih bisa nego sampai jadi oke okay. ternyata kita keliling showroom ya itu ada promo DP mobil baru Betul. itu DP nya ternyata terjangkau, terjangkau ya terjangkau banget iya. bersahabat banget bersahabat ya oke ya. nah, tadi kita review lagi dari Ayla DP 9 juta ya yes. Grand Max Pickup DP 5 juta 5 Sigra nya 10 juta 10 Terus juga ada Xenia Oh Xenia Xenia mm. DP 16 juta yes. Ya Teriosnya nya DP 24 juta DP dua DP 24 juta, juta ya. Siap ya. kalau gitu mas Untuk teman-temannya dari Auto Tunggu apa lagi sebentar lagi Idul Adha ya mas ya, ya Ada nah, program promo-promonya ya Iya dapet Pickup baru betul. Usahanya lancar Angsurannya juga pasti kebayar dong. 100 130-an masih uh, murah banget pasti Murah banget ya. 130-an per hari pasti itu buat usaha lah. Worth it banget. Siap, kalau gitu. <laughs> Oke, okay, uh, Sahabat uh, Dehatsu, di sini Afif mau ngejelasin yeah. uh, kalau abis uh, setelah pembelian setelah pembelian atau benefit after sales di kita itu ada free Astra World selama lima tahun. Yeah. Uh, kita juga ada free jasa servis puluh ribu kilo atau 3 tahun yeah. kita juga ada free kaca film bergaransi 3 tahun dari CPF1 uh, kita juga dapat free juga uh, Protera karat di kaki-kakinya yeah. itu juga bersertifikat ya uh, intinya bukan kaleng-kaleng uh, kita pakai Protera yang sudah bersertifikat intinya sih aman nah apa sih kegunaannya Astroworld sendiri? Astroworld yeah. sendiri kita juga itu, itu sebenarnya sih jasa atau kita lihat urgen keadaan iya. urgen hmm. uh, di jalan mungkin motor uh, mobil kita sorry mobil kita mati atau mobil kita mogok itu uh, tinggal telepon Asra World yeah. kita juga ada jasa towing juga towing buat, ya uh, hmm. buat uh, derek jasa derek Nah itu kalau dirupiahkan lumayan kalau derek itu lumayan <laughs> apalagi <Siap>. jasa towing <laughs> luar biasa siap gitu ya. luar biasa sekali Mas Afif ada bonus-bonus mungkin Mas Afif kalau nah. misalnya beli hmm. Kita juga ada bonus kalau misalnya beli di Av iya. uh, itu free etol 500 ribu. Nah, nah temen -temen itu free etol 500 ribu. Setelah special, benefit ya? uh, after sales tadi, api juga punya benefit free etol 500 ribu. Itu juga Avip kasih uh, undian lagi uh, kemarin ada juga yang dapat satu unit Honda Beat gitu. Jadi selain dapat motor, ya dapat mobil baru, dapat pelayanan pula. Pelayanan gitu. pula. Oh, iya. Jadi kalau mau beli Siap. boleh hubungin Afif di deskripsi atau di sebelah kanan nomor Siap, kalau gitu Mas Afib Oke, okay, ya. Mas Afib, ter terima kasih banyak ya atas promo-promo ya. yang sudah diberikan ya. Sudah diinformasikan ke teman-temannya Derosa Auto. Mudah-mudahan buat yang nonton rezekinya bisa banyak. Amin. amin beli amin. di Mas Afib Jualan cabangnya juga banyak ya Mas amin, Apip ya. Amin, amin. Jangan lupa beli mobilnya di Mas Apip. Astra Dayasu Citra Raya. Citra Raya. Dan jangan lupa untuk di channelnya Derosa Auto tetap like dan subscribe. subscribe. Kita yal-yal dulu ya. Tetap di channelnya Derosa De Auto. Auto. Oke wabillahi tobe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.